Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello my students How are you this afternoon? Okay, yeah I'm very well, thank you um, Today we are going to Study via online Okay, Miss Yang buat videonya kali ini Untuk materi primary One a And 1B Okay, Miss What the lesson? Pelajarannya apa? Materi kita masih tentang numbers. Yes, numbers. Okay, let's spell together numbers. N -U -M -B -E -R -S, N-U-M-B-E-R-S. Numbers. What is numbers? Apa itu numbers? Nah, kalau number, angka. Kalau ada S-nya nih, numbers berarti angka-angka. Oke, okay, um, I think uh, last meeting we have started about numbers start from zero until 100, is it right? Udah belajar kan dari 0 sampai 100, sampai ratusan, ya udah. Hari ini Miss hanya ingin mereview lagi ingatannya, coba kalau 0 bahasa Inggrisnya apa? Yes, good Zero Z-E-R-O o barang yuk Dari nol ya Zero One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Nah, itu kalau zero Until ten Now, sekarang coba sebelas Dari sebelas sampai dua Kita coba ya Eleven Twelve Thirteen 14 15 16 17 18 19 20 Oke. Okay. Lalu bagaimana, Miss, kalau misalkan kita ingin menyebutkan 21? It's so easy, gampang. Kalau 21, karena kita udah hafal 11 sampai 20, nah, 20-nya dulu nih. 20 in English 20 Kemudian Satunya Berarti 21 Kalau 22 Miss? Ya udah Gampang seterusnya 22 Tinggal diganti Kalau di sini 22 Berarti tinggal ganti satunya Menjadi 2 22 Coba Sekarang Miss mau denger Kita mulai dari 10 Kemudian loncat ke 20 30 Begitu seterusnya Sampai 100 Yuk kita mulai ya <tuh> 60, 70, 80, 90, 100 Oke, okay. jadi kalau kita udah hafal puluhannya gampang Kalau tadi 21, 21 Jadi kalau misalkan 73, gimana Miss? Kalau 73 ya gampang loh Kalau kita sudah hafal puluhannya, tadi 70 apa? 70, 70 Bukan 7 ya nak, ada T-nya Ingat aja nama Misrati. Jadi, 70. Pokoknya yang puluh-puluhan ada titinya belakangnya kayak nama Misrati. Ingat ya, jadi kalau 7 kan 7. Kalau udah 70, berarti 70. Kemudian 3. Ya udah, tinggal tulis aja 3. Berarti 73, 73. 73. Understand? Until here. Oke, okay. it's so easy ya Ini gampang ya Nah, ini udah kita pelajari sebelumnya Miss hanya mereview ingatan kalian ya nak Nah, hari ini materinya Kita belajar count Apa itu count? Menghitung Counting Menghitung Let's count, ayo kita berhitung Nah, kalau berhitung Biasanya ada tambah-tambah Kurang kali bagi Hari ini Miss mau ajarin tambah sama kurang dulu Anak Miss tahu ya tanda ini ya ini namanya tanda tambah kalau bahasa Indonesia namanya tambah kalau bahasa Inggris namanya plus namanya plus tulisannya gimana Miss plus? P L U S plus kalau tambah plus Kemudian anak Miss juga tahu dong Tanda ini, tahu lah Miss Apa ini? Kalau dalam bahasa Indonesia namanya kurang Dalam bahasa Inggris Minus Apa itu minus? Miss, minus itu kurang Minus itu bahasa Inggrisnya Lalu, gimana tulisannya Miss? M Kita spell ya I-N-U-S Minus kalau tambah tadi plus, kalau kurang minus. Sekarang yang ini. Nah, yang ini tanda sama dengan. Kalau sama dengan, bahasa Indonesia sama dengan. Berarti bahasa Inggrisnya apa, Miss? Bahasa Inggrisnya boleh kita pakai is, I, dan S. Is. Ada lagi nggak bahasa Inggrisnya sama dengan selain IS? Ada nak satu lagi equal. Tulisannya seperti ini equal. e Q, U, A, L. Kalau bahasa Indonesia, A, Q, U, A, L, equal. Miss, kami pilih yang mana? Kalau untuk sama dengan anak Miss boleh pilih salah satu, boleh pakai IS atau pakai equal. Nggak boleh dua-dua. Kenapa Miss nggak boleh boros? Oke, okay? bazir. Oke, okay? nggak boleh ya, jadi pilih salah satu nah kita hari ini belajar counting nih lalu gimana nih caranya gampang Miss mau tes dulu satu ditambah satu sama dengan dua kita mau ganti ke bahasa Inggris karena kan anaknya lagi belajar bahasa Inggris satu bahasa Inggrisnya apa one tulisan spellingnya o n i kemudian tambah tambah tadi apa nak bahasa Inggrisnya plus berarti p L U S plus kemudian satu lagi satu bahasa Inggrisnya apa nak one iya o n i sama dengan i sama dengan ada dua miss bahasa Inggrisnya ada is ada equal yang mana miss? ah miss Rati pilih is saja deh biar gampang diingat is one plus one is kemudian yang terakhir dua bahasa Inggrisnya two so in English jadi bahasa Inggrisnya satu ditambah satu sama dengan dua adalah One is two. It's so easy, gampang bukan? Nah, jadi kalau bahasa Indonesia nya satu tambah satu sama dengan dua, bahasa Inggrisnya one plus one is two. Okay dear understand about my explanation? If you understand, now I give you a sign Karena sudah mengerti materinya, yang hari ini kita belajar counting, Miss mau kasih kalian x. Exercise, Miss, eksersisnya diapain? Eksersisnya coba ditranslate Artikan ke bahasa Inggris Oke, okay. number one Nomor satu Tiga ditambah dua sama dengan lima Nomor dua 4 dikurang 4 sama dengan 0 Nomor 3 7 ditambah 1 sama dengan 8 Nomor 4 5 dikurang 1 sama dengan 4 Yang terakhir nomor 5 5 ditambah 5 sama dengan 10 Misrati ini diapain? diartikan ke bahasa Inggris kalau tambah tadi bahasa Inggrisnya plus kalau kurang bahasa Inggrisnya minus misulang sekali lagi kalau tambah plus p l u s kalau kurang minus m i n u s dear please you write in your exercise book start from number one until number five and then maybe on monday i uh, will check your assignment and we will discuss together okay dear until here my explanations about numbers okay don't forget to do your assignment and we will discuss on monday thank you so much for your nice attention see you